Dia dan aku dibesarkan bersama, tapi dia anak angkat. Jadi secara teknis tidak apa-apa jika aku jatuh cinta pada dia. Kuberikan hatiku, tapi kau tolak. Kerja yang disimpan saat kita bersama. Kuberikan hatiku, tapi kau tolak. Kita berkumpul teman pas baju saat gelap. Kuberikan hatiku, Kau berikan hatiku Tapi kau doang. Ku selalu mau punya saudara Lalu dia di depan pintu Ku tahu dia dari mana Ku tak sendirian lagi Lalu kita bermain bersama Mengajari main layang-layang tidur Tidak aneh Lalu dia mendanda tanganinya Boy bin beragot lima Semua poni mencintainya Ku sendirian lagi Lalu belajar dengan tembun Untuk menguasai dunia Dan Ku hancuri sainganku Tak ada Berikan hatiku tapi kau tolong Masa moni yang akan jadi Berikan hatiku tapi kau hanya kepala berikan, aku, aku tak Meskipun dilarang tapi tetap saja Bila semua laporan ditamannya karena tak sedarkan bayi saja Sangat berbeda dari yang terlihat Hidup menghancurkan mimpiku Itu hal yang paling mengerikan untuk aku dengar